di bawah perhatian para penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam kelompok murid-murid Daosek dan berdiri pada posisi yang tidak jauh dari Leikian. Tidak ada rasa takut di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyum muncul, siapa dia? Banyak orang di kerumunan sekitarnya agak terkejut ketika mereka menyaksikan lindung berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi bahwa orang yang akan bertindak adalah Ying Xiao Xiao atau Wang Yan. Setelah semua, di antara murid-murid Dao Sekte, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk berselisih dengan Lei Qian. Jelas bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, membiarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotor kamu. Apakah kamu berpikir bahwa aku orang yang berbelas kasih dan murah hati? Ejek Lei Qian setelah dia melirik Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian. Para murid gerbang Yuan di belakangnya mulai mengaum dengan tawa sementara mereka melirik Lindong. Lindong Dao Sekte, tolong perlakukan aku dengan baik, kata Lindong dengan senyum tipis saat dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Lindong, setelah mendengar nama ini, jelas bahwa Lei Qian terkejut. Sementara tawa menderu dari murid-murid gerbang Yuan segera mereda ketika mereka menembak melihat Lindong keheranan. Dari penampilan mereka, Jelas bahwa mereka telah mendengar nama ini sebelumnya Dia adalah Lindung yang mengalahkan Yao Ling Seru Jiang Tao dengan kaget Jadi, kamu memang punya reputasi Lei Qian sedikit terkejut Namun, dia kembali akalnya di saat berikutnya Dengan senyum tipis, dia mengulurkan tangannya Di tengah-tengah telapak tangan Ada jepit rambut Jade yang memancarkan fluoresensi samar Aku agak tertarik padamu karena kamu ingin menonjol, aku akan memberi kamu kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa mengambil ini dari tangan aku, apa yang aku katakan sebelumnya masih akan berdiri. Petik dua. Mata Lei Qian terpaku pada Lindong, sementara sudut mulutnya ditarik perlahan untuk membentuk busur dingin. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa jika aku, Lei Qian, akan mengambil tindakan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Jika kamu dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan olehku, kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Namun, niat dingin yang dingin mulai muncul dari dalam matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, para penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran luas dengan mereka berdua di dalamnya. Detik berikutnya, tatapan ingin tahu yang tak terhitung banyaknya berfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang murid baru dari Dao Sekte akan gunakan untuk mengambil jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari tiga raja kecil Yuanget. Lindong, harap berhati-hati, kata Ying Xiao Xiao agak cemas saat dia menatap punggung Lindong. Lindong mengangguk dengan lembut. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan maju selangkah. Detik berikutnya. Matanya tiba-tiba berubah serius saat Yuan Power yang tak terbatas tersapu keluar darinya. Sosoknya berubah langsung menjadi bayangan dan langsung menembak Lei Kian. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan menghadapi Kian Lei langsung. Dia mencari mati, melihat tindakan Lindong. Beberapa murid gerbang Yuan segera mulai tertawa dan berkomentar dengan sarkastis. Kekuatan Lindong hanya pada tahap tujuh Yuan Nirvana. Bahkan jika kecakapan tempurnya luar biasa. Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya mengerutkan alis mereka setelah melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memiliki pemahaman yang agak baik tentang dia dan tahu bahwa Lindong akan bertindak tanpa berpikir. Karena dia telah memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan segalanya. Cici saat bayangan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Qian, senyum dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya penerangan yang cemerlang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi Yuan power yang mengamuk yang meletus jauh lebih kuat daripada sembilan praktisi tahap nirvana Yuan biasa. Kamu cukup cepat, sangat disayangkan bahwa hal seperti itu tidak berguna untukku. Petik 2 Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Leikian sebelum wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Mengambil langkah ke depan, cahaya pencahayaan yang gemerlap berfluktuasi liar sebelum berubah menjadi kepala singa pencahayaan di tinjunya yang mengangkat kepalanya dan meraung di langit. Kepalaan singa gemuruh, tinju Leikian bergemuruh, segera menyebabkan raungan singa yang dalam dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi cahaya pencahayaan yang terlihat dengan mata langsung menyapu ke depan. Menyebabkan tanah untuk langsung masuk ke jaringan seperti jaringan celah. Serangan Lei Kian cukup ganas dan dia tidak punya niat untuk bersikap mudah pada Lindong. Jika tinjunya ingin terhubung, bahkan sembilan ahli panggung Nirvana Yuan akan menderita cedera serius. Desir, keduanya sangat cepat dan keras. Dalam waktu kurang dari satu nafas, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras seperti dua meteorit. Dalam tabrakan seperti itu. Jelas bahwa Lindong akan dirugikan karena tinjulai kian sudah cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Namun, menghadapi kelemahan absolut ini, tidak ada kepanikan yang hadir di wajah Lindong. Upil hitamnya masih tenang dan jernih tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Cahaya pencahayaan mengamuk dari tangan singa tumbuh dengan cepat dalam ukuran di mata Lindong. Sama seperti hati semua orang yang tiba-tiba terangkat untuk mengantisipasi. Senyum aneh muncul di sudut mulut Lindong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh sebelum fluktuasi mulai meletus. Sama seperti tinju guntur yang akan mengenai dada Lindong. Itu anehnya membeku. Itu hanya membeku sesaat. Namun, ketika para ahli bertarung, sesaat sudah cukup untuk menentukan pemenang. Desir, sama seperti tinju bercahaya hendak mengembun. Tubuh Lindong telah melewati masa lalu leikian seperti hantu. Bang. Hanya dua sosok yang saling bersilangan, suara rendah dan pengap yang tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, murid-murid dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung berkontraksi. Mereka kewalahan dengan kejutan yang merangkak keluar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Leikian tiba-tiba memerah setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya. Menyebabkan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia membanting keras terhadap batu besar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh batu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi awalnya mengejek pada murid-murid gerbang Yuan langsung berubah lamban. Mereka menatap kosong ke pemandangan aneh di depan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti apa yang terjadi ketika kedua sosok saling berpapasan. Orang yang seharusnya dikirim terbang seharusnya adalah bocah dari Daosek. Ini, Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya semua sama-sama terpana oleh pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan awalnya eksplosif tampaknya telah tertahan oleh situasi aneh ini. Di tengah kesunyian yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak kewalahan karena syok bergerak dan fokus pada sosok kurus yang telah dilintasi oleh Lei Qian. Pada saat ini, tidak ada satupun cedera di tubuhnya. Seolah-olah kepalan mengamuk Leikian bahkan belum menyentuh tubuhnya. Bang, sosok maaf Leikian memanjat keluar dari puing-puing di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat sidik telapak tangan merah tua di dadanya. Sementara ekspresi marah dan jahat telah menggantikan ekspresi sebelumnya di wajahnya. Matanya menjadi merah saat dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung. Aku, Ayahmu akan mencabik-cabikmu hari ini. Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah saat dia langsung menyerang Lindong. Aura pembunuhannya yang menakutkan membuat kulit kepalanya merinding. Namun, sama seperti dia telah dibebankan selusin langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong, yang agak jauh, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya, ada jepit rambut jade yang duduk dengan aman sementara samar mekar dengan cahaya. Seolah-olah itu terus-menerus mengejek leikian saat itu berkilau. Jepit rambut itu sudah direnggut. Setiap penonton di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar membuka mulut mereka sedikit lebih lebar sementara mata murid-murid gerbang yuan lebar seperti individu yang tenggelam dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup melewati daerah itu. Menggulung beberapa debu yang melayang pergi, itu meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu berakhir dengan cara yang lucu. Akhir cerita seperti itu jelas melebihi harapan semua orang, termasuk Leikian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepit rambut di tangan Lindong, ekspresi ragu muncul di wajahnya. Kamu harus membayar kata Lindong dengan santai sambil menatap Leikian sambil bermain dengan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi lebih sunyi. Di sebuah paviliun jauh, mata yang dalam dan jelas dari seorang wanita yang dingin dan cantik perlahan-lahan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share